dia menyampaikan sebuah istilahnya nasihat ataupun ceramahnya itu sangat-sangat menarik sekali, sangat mudah tersentuh hati, ya kan, ketika disampaikan oleh Ustadz Wadi Anwar ini. Nah di sini ada judulnya itu 40 amalan kecil tapi pahalanya besar. Ah siapa sih yang nggak mau istilahnya kita melakukan sebuah hal yang kecil tapi balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangatlah besar. Ya kan, sama halnya ketika kita istilahnya melakukan pekerjaan kecil tapi gajinya itu besar. Nah, itu yang pasti kita suka kan. Nah, sama halnya dengan ini yaitu 40 amalan guys ya. Jom kita mengaji bersama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafiina muhammad ibn abdillahil amin allahumma shalli Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa <coughs> yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah syukur pada Allah SWT Kita bersama dengan Kuliah Maghrib 15 minit ah. Kita guna kitab 40 hadis 40. Yang amalannya Kecil tetapi pahalanya Sangat besar Terjemahan As-Syeikh Hairul Nizam bin Madhussein Hafizahullah Malam ini kita tengok hadis yang ketiga Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah Sahabat nama Abu Hurairah Tuan-tuan ada anak laki Dapat cucu laki-laki Boleh buh nama Abu Hurairah Nama seorang sahabat Yang merupakan Perawi hadis terbanyak Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nanti kalau umat Rasulullah Ada 20 bilion di Padang Masyar Contoh Keseluruhan umat Rasulullah, 20 bilion di padang Masyar. Pertama yang paling banyak riwayatkan perkataan daripada mulut Rasulullah. Ialah yang bernama Abu Hurairah. InsyaAllah barakah. Letak nama anak Abu Hurairah. Berdoa hari-hari, Ya Allah, jadikanlah beliau seperti sahabat Nabi Abu Hurairah. Hmm. Banyak hafal hadis. Alim, rajin. Taat kepada nabi disayangi oleh rasulullah SAW dan juga disayangi oleh Allah SWT taala insyaallah kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bismillahirrahmanirrahim an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri Mithlu ujuri mentabia aku daa ila mithlu ah. rawahu muslim maksud hadis ni. Sebelum saya terjemah hadis ni, صدق Rasulullah SAW benarlah apa yang Nabi ucapkan iaitu siapa-siapa yang tunjuk kat orang lain jalan kebaikan hmm. atau ibadat, ajak orang buat baik, ajak orang beribadat, ajar orang beribadat, apa sahaja kebaikan maka hajak tu dapat pahala Walaupun dia tak buat benda tu Contoh dia bercakap tentang puasa sunat Orang pakat puasa sunat Orang mula puasa sunat bulan rejam Orang mula puasa sunat bulan syawal Kemudian Orang ikut seperti mana yang diajak Maka seribu orang yang berpuasa tu Dapat pahala ke orang yang mengajak tu, sebab dia yang tunjuk ke arah kebaikan. Ha. Subhanallah. Entah apa. Sebab tu buku ni dia himpunkan 40 hadis, yang mana 40 hadis itu ialah 40 perkara yang Nabi ajak benda yang kecil tetapi pahalanya besar. Allah. Kita ajak anak anak buah kita tentang kelebihan sedekah. Harta kita diberkati. Allah menggandakan rezeki orang yang bersedekah. Bersedekah menjadi payung kita di mahsyar. Kita ajak. Maka anak-anak murid kita seratus orang. Esok tu mereka mula bersedekah. Seratus yang bersedekah itu keseluruhan pahala mereka mereka pun dapat hadiang pun dapat. Maka tak perlu tunggu jadi ustaz. Kita ayah, kita ada isteri, kita ada anak-anak. Betul. Ajak dan ajak anak-anak kita untuk buat kebaikan ataupun a um, buat ibadat. Noh. Kita kalau kita kita ibu. Kita ajak anak-anak kita ke ajak suami jom puasa esok, kita puasa sunat depo sunat uh, apa nama ni buat Pak cik Chinese ha satgi insya satgi jumpa dia mai panggil dia mai masuk mai mai mai sila masuk saya jemput jemput masuk assalamualaikum ada tamu saya duduk kuliah, mai mai duduk, sila duduk. Tak. Apa apa abang? Sihat na? Alhamdulillah sihat. Muda hari? Ustaz. Ya. Ini betul ustaz. Kan? Sayalah, ustaz Saya Ustaz tadi. Saya. Main dengan siapa? Betul lah. Ustaz Abu Dianoh. Ah. <laughs> saya saya memang peminat ustaz. Ya. Saya tengok macam macam betul ke betul pun tak tahu. Macam saya ni hidup ke tak ke macam mana? Ha. Hiduplah ni, duduk hidup ada ni. Itu pertama kali duduk <laughs> <tengok>. sangat ni. Memang <laughs> satu keluarga. Ha. Ha. Alhamdulillah. Saya suka sangatlah ustaz dah lama dah ni masuklah lama dah. Saya sekarang umur 52. Oh uh. macam 40. Taklah lah. Sihat nampak. Ni ah, anak ke? <tutuk> ah ni anak. Masya-Allah masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Masya-Allah alhamdulillah. Ahlan Betul tak betul betul ustaz. Hmm betul ya? Eh? terharu lah guys. Sampai <laughs> dipegangin masya-Allah. Saya boleh gambar. Ah, satgi. Duduk dulu. Ah, sila sila jemput jemput. Ambil duk meh. Ha, saya duduk. ha, saya duduk. ha saya duduk. Saya duduk kuliahlah ni sambil-sambil ya. boleh dengar insya Allah, sikit. Saya kuliah 10 minit, 15 minit. Tak apa duduk. Tak apa, tak ada apa. Duduk Terharu. Loh Hmm, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ok Dan Sesiapa yang Mengajak dan mengajar orang lain Kepada kesesatan Kejahatan Dan keburukan Maka dia mendapat dosa Walaupun dia tak buat benda tu Inna dillah wa inna ilaih rajun Dia orang lelaki Dia artis dia ajak orang pakai subang Apa Dia pakai subang? subang Orang ni pakai tiru Pakai seribu anak muda Tiru pakai Surban. subang Padahal lelaki maka hukumnya Berdosa haram ah, Bukan. Walaupun dia Seorang je buat lepas tu orang Tiru sebab dia tunjuk ke orang-orang Tiru Anting. maka dia Mendapat dosa hak seribu tadi Walaupun dia tak buat Inilah Allah. yang dimaksudkan oleh Rasulullah Allahumma salli wa sallim barikalai. Benda kecil, tetapi dosanya besar. Iaitu ajar orang lain buat dosa, ataupun ajak orang lain buat dosa, maka dia mendapat dosa yang orang buat tu. Sebab dia yang ajak orang. Allah. Maka bahaya. Terutamanya bila kita ni ramai orang ikut kamu hari ni seronok buat channel ah buat channel YouTube ke buka channel ke buat buat live TikTok buat live Facebook kamu ajak apa kamu ajak orang masak alhamdulillah ajak orang masak niat lati supaya isteri-isteri di sana belajar masak masak yang sedap boleh jamu anak-anak makan jamu suami makan dapat pahala hak ajak masak tu Walaupun dia ajak masak Betul. Ada orang ajak ajak masak Sampai juta-juta orang tengok Betul Kan? Cik Nom tu saya tengok oh, Masya Allah kan ha, Dia punya subscribers tu kan? Saya tak kenal beliau kan Tapi Kadang tengok lah Satu dua video dia ajak kan Dia, dia ajak masak tu kan Ramai ha, Bukan kita tengok tu Kita aduk masak Tak ada masak pun Tetapi bila tengok Semua manusia Boleh masuk syurga Dia tukang masak ke Dia tukang sapu sampah ke dia cleaner ke, dia buka kedai runcit ke, dia cikgu ke, semua boleh masuk, semua boleh masuk syurga. Nah. Semua tengok benda hak dia buat tu, yang pertama niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua jangan ajak benda yang mudaratkan orang. Betul, betul sekali. Jangan ajak benda yang mudarat. Jadi kalau dia buat channel YouTube, dia ajak benda masak. Ah, masak untuk apa? Masak untuk keluarga. Hmm. Masya Allah. Maka yang tu jadi jadi kebaikan. Betul. Orang belajar, orang masak untuk keluarga kan. Maka jadi kebaikan. Jangan uh, kita ada channel YouTube bercakap dengan memfitnah orang. Allah na'udhu billah. Dua sebab aib orang. Ada orang Channel dia memang untuk sebar aib orang. Astaghfirullah. Hasbunallah wa ni'amal wakil. Hasbunallah wa ni'amal wakil. Hari-hari. Hari-hari sampai berata-rata siri. Sebar aib orang. Lepas tu cabar orang. Ha, siapa berani cuba tengok tang mana kesalahan saya. Bila cabar, Tuhan tunjuk kesalahan dia. Tuhan tunjuk tu. Eh. Kita manusia ni jangan... Jangan memakai selendang Allah, iaitu Apa nama ni? Al-Kibar itu, itu selendang Allah Azza wajal. Jal no? uh, Saya tengok ada satu orang ni uh, Satu orang uh, Ada channel YouTube Setiap hari Orang nusalah, orang ni salah, orang nusalah salah, orang nu salah setiap, setiap hari Dan tak betul Staf. pula yang dia tu, bukan betul pun Betul, fitnah lebih sebahagian tu tak betul pun Yang dia tegak tu no? Akhirnya Tuhan tunjuk Akhirnya Allah Allah tunjuk keburukan dia ni Kelemahan dia ni Kesalahan dia ni Hasbunallah wa ni'maluki Jadi hati-hati Sudahlah channel kita ni puluh-puluh ribu orang Kita menyebar keburukan orang Dan tak betul pula oh. Allah Dua kali dosa No? No? gelap di atas gelap sebab keburukan kawan tu dan rupanya itu bukan keburukan dia buat fitnah ke atas orang tu ada ada banyak channel YouTube yang kita boleh tengok ah ya, yang gairah ya, mencari duit kod YouTube dengan menjajah aib dan dan, dan maruah orang. Astagfirullah. Manda' ila dhalalatin. Nabi sebut dalam hadis Sahih ni Sesiapa yang ajak orang ke arah kesesatan Sampai orang lain musronok untuk Untuk buat benda tak elok macam dia buat Sebab tengok view banyak Orang suka Kana alaihi minal ismi Dia tanggung dosa Seperti mana dosa-dosa orang yang melakukan perkara itu Sebab dia yang tunjuk jalan untuk buat ke keburukan tersebut Sama lah macam orang yang meluluskan kilang arak. Ha, ini pemimpin, kena dengar. Meluluskan kedai judi. Hati-hati, menteri besar, negeri-negeri, hati-hati. Kuasa di tangan kamu. Itu. Allah akan soal kamu. Kamu boleh tutup kedai judi. boleh, Boleh, sebab kuasa di tangan kamu. Kenapa tak tutup? Kenapa kamu tak tutup? Nak jawab apa depan Allah? Percaya ke tak percaya? Akhirat ada. Allah itu wujud. Mahsyar itu wujud. Timbang dosa pahala itu wujud. Sama ada kita percaya ataupun ataupun tidak. tuan sekian Hari perhitungan itu akan sampai. Maka saya peringat orang-orang yang ada kuasa. Orang-orang yang Allah bagi kuasa di tangan dia. Dia yang di-Pertuan Nagung. Dia Sultan. Dia Perdana Menteri. Dia menteri besar Allah akan soal Kenapa kamu tak tutup tempat-tempat mungkar Yang diluluskan satu ketika dulu Kedai harap Kedai judi Kehilang harap Semua ni ada Menteri besar Perdana menteri Semua ada kuasa Untuk menutup Benda ni tuan-tuan Hati-hati Akhirat itu benar Syurga itu benar Raka itu benar, timbang dosa dan pahala itu benar. Jadi, uh, itulah uh, hadis yang ketiga yang kita ambil pada malam ni. Sekadar tu dulu, uh, kuliah ringkas saya uh, berkaitan dengan uh, 40 hadis, 40 benda amalan. Kecil tetapi pahalanya besar. Ataupun uh, pada malam ini kita tengok ada amalan juga kecil dan dosanya sangat besar, sangat besar iaitu Sesiapa yang menunjukkan jalan kejahatan Mengajak ke arah jalan kejahatan melulu Meluluskan tempat-tempat yang membuat kejahatan dan kemurkaan Allah Walaupun dia lulus sekali ya Sehari seratus orang berjoget di disko itu 200 orang maka tiap-tiap hari yang masuk berzina di dalam disko itu, yang masuk minum arak yang masuk khayal dadah sebagainya yang lulus tu sedang menanggung dosa-dosa itu walaupun dia duduk di rumah dia membaca Quran Allah. walaupun dia duduk di rumah dia dia semayak, tapi sebab dia yang lulus di bawah kuasa dia tempat itu diluluskan maka berjalan tu dia menanggung dosa itu tuan-tuan sekalian sementara masih hidup sementara masih bernafas Allah Taala masih bagi peluang untuk kita selain daripada bertaubat kita tutup tempat-tempat yang kita luluskan satu ketika dulu jadi yang tu saja untuk malam ni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan salli lupa um, Pada setiap hari Hari apa? Kamis jam 9 malam uh, Kisah hidup akhir zaman Kami bawakan Setiap minggu Kamis jam 9 malam Kisah hidup akhir zaman Saya mula dengan tanda kecil Kiamat yang pertama Allah. Kita target tahun ni insyaAllah Ada 100 episod kisah hidup akhir zaman sampailah tanda-tanda besar dajal, yakjuj ma'juj, Nabi Isa, pasmoa ni dan sampai bumi kiamat nah. bukan saya ceramah sampai bumi ini kiamat maksud episod tu. Sampai episod 100 insya-Allah. Hari Khamis jam 9 malam. Begitu juga hari satu -Gi. Hari Rabu. Sebanyak Uh, 25 episod Fas'alu Ahlul Zikri uh, Satu segmen yang mengupas Tentang tajuk-tajuk Yang Yang Ummah ummah umma, uh, Menghadapi Mushkilah di dalamnya Tajuk-tajuk berkaitan dengan kunut Berkaitan dengan mazhab ah. uh, insya Allah kita kupaskan Secara ilmiah Itu pada hari Rabu jam 9 malam Di Youtube Ustaz Wadi Anwar uh, official. Huh? Uh, semoga tuan-tuan boleh dapat manfaat, saya dapat manfaat. Amin. Amin amin amin. dan istiqamah. Amin. Agama Allah Subhanahu wa taala, sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Sudah selesai guys video yang uh, disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Masya Allah sangat-sangat mendalam ya dan ini 40 amalan kecil ya di bukunya ataupun kitab yang dipegang oleh Ustadz Wadi Anwar tadi yang dijelaskan dalam hadis itu adalah ketika kita menyebarkan kebaikan sedikit saja maka pahalanya akan juga mengalir kepada kita menunjukkan jalan kebaikan kepada seseorang, mengajarkan ya mengajarkan kepada seseorang untuk membaca surat Al-Ikhlas saja ataupun membaca surah daripada Al-Quran sedikit dua huruf, tiga huruf saja, lalu mereka senantiasa membacanya maka juga kita dapat pahalanya Ketika kita menunjukkan jalan kepada seseorang kita juga dapat pahalanya Ketika kita istilahnya melakukan kebaikan dan orang lain juga mengikutinya Maka kita juga dapat pahalanya Akan tetapi ketika kita ya ketika kita menunjukkan satu keburukan maka dosanya kita juga akan mendapatkannya Allahu Akbar Bisa dikatakan pahala jariah Atau bisa dikatakan juga dengan dosa jariah Itulah tadi yang disebutkan oleh Ustaz Wadi Anwar Macam istilahnya channel-channel yang gosip, fitnah dan lain sebagainya Yang hanya istilahnya membongkar keburukan-keburukan orang lain Bahkan di dalam hadis juga disebutkan bahwasannya ketika kita mengetahui Ya Aib daripada seseorang, maka tutuplah rapat-rapat, karena kenapa kita juga punya aib dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutup aib kita. Tapi, kalau kita istilahnya tidak ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya banyak sekali kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Allah, Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan Dan juga istilahnya mendapatkan pahala daripada kebaikan itu sendiri Tetap share-share kebaikan teman-teman Karena di situ teman-teman akan mendapatkan beribu-ribu kebaikan Ketika orang lain juga istilahnya melakukan hal yang ditunjukkan oleh teman-teman sekalian Oke itu saja video kali ini guys Syukran jazilan Ustadz Wadi Anwar Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan selalu perlindungan di dalam selahnya dakwahnya dalam kehidupannya dan juga bahagia fiddini wa akhirah dan doakan juga kami usai agar supaya kami tetap istiqamah Ya, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dan ngaji bersama kita ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita serta ilmu kita dan juga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum